Kau oh, bisa gak sih mengerja dulu? Ngapain sih? Kita udah jauh-jauh sampai sini juga Dari tadi, bentar-bentar terus Kau kayak gini mungkin aku pergi sama kamu Kau bertanya tentang apa yang tengah ku rasa Bosan, bosan, bosan ah. Tentu Setiap bulan bertambah Satu, dua, tiga, empat, lima bulan Aku bosan Aku tak sedrama itu Kita tak semesra Setelah itu, kita tak semasa. Oh. Drama dalam kehidupan